Lagi-lagi berseri berseris Duduk di sawah Kulihat mentari Menyinari Alam ini Di teman, di kopi Segelas yang panas Kulitas ladang yang luas Entah sampai kapan Ini bertahan Sampai kapan Burung-burung Berkicau ringan Secuk damai desaku Tapi sekarang Tinggal tenangan Secuk damai desaku bilang, bilang karena Perubahan Kejung tinggi mencakar langit Burung terbang pun menjerit Entah sampai kapan ini bertahan Entah sampai kapan ini desaku, ini kota.